Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak, bagaimana cara membuat Adobe Premiere mempreview di layar lain. Jadi mungkin kalau kalian mau nge di layar lain biar nggak kagok karena ini jujur ke kecil gitu ya, kalau mungkin kalian punya monitor kedua atau ketiga, keempat dan sebagainya, atau kalian pakai layar laptop gitu ya, kayak saya gitu untuk previewnya, itu... Ya, biar lebih gede, biar lebih enak aja, karena kalau kalian misalnya detailnya kurang gitu, ya. misalnya kan, kalau sekecil ini kan mungkin kalian bisa uh, ngelewatin detail yang penting gitu. Kalau layak yang lebih gede, mungkin kalian bisa melihat detailnya lebih detail, detail lebih detail ya. Ya, intinya kayak gitulah ya. Dan untuk uh, men kalian cukup klik yang di sini aja yang edit gitu ya. Kalian cukup ke yang preference, dan kalian cukup yang general aja. Walaupun di general ini sebenarnya ada juga sih ya untuk yang uh, di mana playback ya di playback jadi kalian cukup klik aja yang playback gitu dan setelah kalian klik playback kalian cukup klik aja yang Adobe monitor satu atau monitor 2 gitu tergantung dari monitor mana yang mau kalian pakai gitu cuman untuk Adobe Devi ini apa ya saya nggak tahu ya cuman ya kita ancek aja gitu dan untuk kalian tahu monitor ke keberapa gitu ya yang mau kalian jadiin untuk previewnya misalnya kalian yang kalian untuk edit ini monitor berapa kalian nggak tahu gitu ya misalnya kalian bisa papai gitu di papai itu apa dicoba satu satu gitu atau mungkin kalian bisa ke misalnya di sini dan kalian mungkin ke display ya ke sistem terus ke display. Nah, jadi ini layar kedua dan ini layar ke-1 gitu ya. Saya ini ngedit di layar kedua, berketik, saya di sini harus pilih layar ke-1 gitu ya, untuk ininya. Aduh monitor layar ke-1 gitu. Kalian oke okay, gitu ya dan setelah di preview gitu nanti bakal muncul gitu ya di layar atau mungkin monitor uh, kedua, ketiga dan sebagainya gitu ya dan uh, cukup di oke atau mungkin apply ya nanti akan muncul di layar kalian gitu ya nanti di ini di monitor kedua kalian walaupun di sini saya nggak kelihatan juga tapi ya ada gitu ya udah ada dan uh, di sini udah sih gitu doang sih untuk video tutorialnya kalian cukup klik aja ke edit gitu ya ke general mungkin tadi ke reference atau mungkin langsung aja ke yang playback gitu ya mana playback nah ini playback gitu dan setelah klik playback kalian cukup ganti ke monitor satu monitor dua gitu cuman ya kalian harus hati-hati kalau monitor kedua nanti hasilnya bakal kayak bakal kayak gini nih Bakal ngeplay gak? Oh, enggak ya. Kalau di monitor yang sama nanti gak akan ngeplay. Kalau di monitor yang beda gitu, monitor yang tadi misalnya monitor satu gitu yang gak ada premiernya itu nanti bakal jadi di situ gitu ya. Dan ini kayaknya cukup segitu dong sih ya. untuk videonya. Thanks for watching, bye bye.